Halo sahabat home hal -hal Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 4, Working with Amazon EBS. Lab ini berfokus pada Amazon Elastic Block Store, Amazon EBS, mekanisme penyimpanan utama untuk Amazon EC2 instance. Di lab ini kita akan mempelajari cara membuat Amazon EBS volume, mengattach volume ke Amazon EC2 instance mengkonfigurasi instan untuk menggunakan virtual disk, membuat Amazon EBS Snapshot, lalu merestore Amazon EBS Snapshot. Yuk kita kerjakan lab 4 ini. Ini adalah lab overview kita dan hasil yang diharapkan. Untuk mengerjakannya kita perlu mengklik tombol start lab. Di sini kita perlu menunggu hingga lab statusnya dari in menjadi ready. Saat ini lab status kita sudah ready. Kita bisa membuka AWS Management Console. Kemudian pada service menu kita ketikkan EC2. Kita akan masuk ke layanan EC2, lalu klik Instant. Kita akan mengerjakan task 1 untuk create new EBS volume. Di sini Amazon EC2 kita namanya lab sudah disiapkan untuk mengerjakan lab 4 ini. Lalu kita cek availability zone-nya US is 1A. Kemudian kita pilih menu volume. Kemudian kita create volume Untuk volume type-nya general purpose SSD dan size-nya 1 GB. Kemudian kita lihat availability zone-nya us-east-1a. Untuk tag-nya kita add tag, key-nya kita beri nama name, value-nya my volume. Setelah itu kita klik create volume. sini sudah berhasil tercreate. Kita lanjutkan dengan task 2 untuk meng volume ke instant. Caranya kita klik volume yang barusan kita buat. Lalu di action kita pilih attach volume. Jika belum tampil, teman-teman perlu me-refresh terlebih dahulu. Kemudian klik kembali my volume. Action. Di sini ada attach volume. Pilih instance kita yaitu lab device name nanti dev/sdf lalu attach volume. Selanjutnya kita akan kerjakan task 3. Di task 3 ini kita perlu connect ke Amazon EC2 Instant. Untuk Windows user dapat mengikuti instruksi untuk Windows user. Dan untuk macOS dan linux user bisa mengikuti instruksi untuk macOS dan linux user. Saya menggunakan Windows, jadi saya akan menggunakan instruksi ini. Kita pilih detail, show, ada file yang kita perlu download, labuser.ppk. Nah, file ini kita perlu download. Kemudian satu lagi. Klik download it here untuk pati.exe-nya. Kita buka pati.exe ini. Kemudian kita pilih connection. Untuk second between keep alive-nya kita isi 30. Lalu ke bagian session. Untuk hostname atau IP addressnya kita bisa lihat di kita bisa ke bagian instance lalu melihat IP versi 4 untuk instance kita kita copy kemudian kita input ke bagian ini setelah itu kita ke bagian SSH di expand ada out tapi kita tidak perlu expand lalu kita browse Cari file labuser.ppk, kita open, open kemudian accept, dan kita login di sini, ketikan isi to user. Jika sudah berhasil, kita dapat melanjutkan task 4, create dan configure, file system. Untuk melihat storage yang tersedia, kita bisa ketikan di sini df sh secara original ada 8 giga di volume Selanjutnya kita akan mengcreate ext3 file system pada volume yang baru. Caranya ketikan sudo mkfs -t 3 spasi garis miring SPF, jika sudah berhasil, kita buat direktorinya. Perintahnya: sudo mkdir. Data store, kemudian kita akan memasangkan volume baru, mount SDF, MNT, data store. Selanjutnya, kita konfigurasi. Dengan mengetikan perintah, echo, F, sdf, nanti data store, s3, default, default, More time sudut, isi FST, berikutnya kita ketikkan cat. Itc step untuk melihatnya kita ke, melihat storage yang tersedia kita ketekan di f nah di sini kita sudah lihat yang kita create ya di bagian paling bawah ini data store kita outputnya seperti ini ini adalah storage yang tersedia sekarang Kemudian berikutnya kita akan ketikkan perintah untuk memasangkan volume. Kita mau meng file dan menambahkan teks. Sudo. Sudo. Context. wow, oke kalau sudah berhasil kita mau verifikasi Di sini sudah tampil teksnya, kita bisa lihat ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan ke tas 5 untuk meng Amazon EBS Snapshot. Caranya kita ke bagian volume. Kemudian kita select my volume, Ini yang kita buat. actionnya kita pilih. Create snapshot, lalu kita add tag, beri nama name, value-nya my snapshot. Kita create snapshot, kemudian kita ke menu snapshot, ini adalah snapshot yang kita buat barusan. Kemudian kita ke SSA session lagi kita mau hapus file yang kita buat ini perintahnya kita ketikkan di sini lalu kita verifikasi install nah di sini terlihat ya sudah dihapus untuk task 6, kita akan restore Amazon EBS snapshot caranya kita ke konsol lagi kemudian di My Snapshot ini di My Snapshot ini actionnya kita pilih create volume from snapshot lalu kita cek availability zone nya attach key namanya name value-nya restore volume lalu klik create volume di task name ini langkah selanjutnya adalah kita akan attach restore volume ke Amazon EC2 instance kita caranya kita pilih volume Kemudian pilih Restore Volume yang kita buat. actionnya kita pilih Attach Volume. Pilih Instant kita. Lalu device-nya di sini uh, slash SDG. Pilih Attach Volume. Pasangkan Restore Volume-nya. Kita masuk lagi ke sini. Kita ketikkan perintah. Hadi. Data store-nya data store 2. Kemudian kita pasangkan volume baru. Ketikkan. Mau. Folder-nya yang dev/stg data store 2 Lalu kita verifikasi control data store 2 Nah, di sini kita melihat kembali File .txt yang restore Demikianlah lab 4 ini sudah lengkap, berhasil dikerjakan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.